Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info-info menarik Dan pastinya ini kabar spesial dari idola kesayangan kita Diawali dengan tentunya kabar bahagia persahabat Alhamdulillah congratulations ya Untuk single Bunda Lesti insan biasa Ini sudah tembus 4 juta viewers Wow luar biasa persahabat Trending dua untuk umum dan trending satu untuk musik 4 juta lebih, percaya untuk viewers lagu insan biasa ini satu kebanggaan. Persahabat, ya, suatu kebahagiaan sekali. Masya Allah, alhamdulillah selalu bersyukur. Begitu banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mensupport karya-karya Lesti Kejora. Kita lihat bersahabat begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya persahabat akun Irina Hastiani, Masya Allah sudah 4 juta Alhamdulillah. Begitu banyak yang bahagia. Alhamdulillah banget persahabat ya, sudah tembus 4 juta lebih untuk viewers lagu insan biasa. Semangat untuk kita semuanya, makin kompak dan mudah-mudahan makin solid ya untuk terus mempertahankan trending. Dan mudah-mudahan viewersnya juga bisa naik melejit. Kita yakin, kita optimis Bahwa kita bisa Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat nih ada cidukan momen semalam Lagi pada kumpul ya Di rumah Leslar Ada Kak Haju, Ada Kak Sania Persahabatnya Ada Kak Melodi juga Wah Masya Allah ini momen yang sangat membahagiakan sekali, alhamdulillah. Sahabat-sahabatnya Bunda Lesti persahabat dan Papa Bilar, tentunya berkumpul di rumah Leslar semalam. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik, amin. Kemudian juga bersahabat kita lihat selanjutnya. Di sini ada cidukan yang sangat emang bikin kakak banget ya. Muhammad Rizki. Kesandung Bilar Dan Muhammad Leslar Al-Fatih Kesandung Bilar nih ya Dua-duanya kesandung Bilar banget nih Emang dua-duanya bikin ngakak Aksi lucu baby L Waktu semalam terjatuh ya Emang bener-bener mirip Dengan papapnya banget nih Dua-duanya emang Ini selalu bikin ngakak ya Aduh lucu banget yang selamat, mudah-mudahan sehat terus untuk Leslor family, mudah-mudahan bahagia terus dan semoga semakin banyak doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Leslor family. Kita lihat bersahabat ya di beberapa tanggapan Salah satunya dari akun Nurul Rahmat Ika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mimin pagi-pagi bikin ngakak amin ya Allah Kita semua diberi kesehatan yang berkah amin Masya Allah doakan yang terbaik ya untuk Leslar family dan kita semuanya Kemudian juga bersahabat berikutnya ada informasi penting banget nih Untuk warga KonoHa dari MRB Clothing Line Banyak persahabat ya ternyata yang tentunya memalsukan produk MRB ke Looting Line. Di sini sebuah postingan, ada kalimat juga yang diunggah. Istighfar. Ini sudah kesekian kalinya, Mimin dapat laporan kalau produk kami dipalsukan. Tapi Mimin percaya, fans Leslar dan MRB adalah manusia-manusia pintar dan hebat. Kalian gak akan beli yang palsu apalagi mensupportnya. Ada harga, pastinya ada kualitas. Itu tak bisa dipungkiri. Dan Mimin percaya setiap produk berkualitas dan bagus pasti ditiru atau dijiplak. Kalianlah manusia-manusia pintar yang bisa memilih, tersahabat ya. Mendapatkan informasi ternyata sudah kesekian kalinya MRB, tersahabat ya, itu produknya dipalsukan, tersahabat ya. Mendapat laporan nih admin bahwa produk MRB dipalsukan. Kita lihat juga persabab selanjutnya kita lihat postingan kalimat kalian fans Leslar dan MRB pasti insan luar biasa yang hebat dan pintar cara mensupport Papa B dan Moonless pastinya dengan membeli produk-produk original MRB karena di sanalah ada sumber-sumber pintu rezeki terbuka untuk adanya abang El nanti. Wah, wow, masya Allah mudah-mudahan kita juga persabab ya tentunya. Pintar untuk memilih barang dan kualitas yang bagus, karena banyak sekali ya yang memalsukan produk MRB. Persahabat semangat untuk warga Konoha, tetap support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kemudian, berikutnya, Persahabat kita lihat outfitnya BBL. Ternyata, baju BBL ini bukan kaleng-kaleng, harganya persahabat, mencapai juta. Harga yang sangat amat fantastis, berkah barokah terus untuk Leslar Family, mudah mudahan rezekinya bisa menular ke kita semuanya, amin. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan lain, hingga kabar terbaru berikutnya di pagi ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube di TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya.